pertanyaan mengenai gambar diri berolah nafas sambil membetulkan pikiran Bagaimana kalau seseorang dilabel selalu gagal karena banyak gagal yang dialaminya menyebabkan kerugian bagi lingkungan Apakah dia bisa bangkit kembali tidak ada yang tidak bisa bangkit ya kalau yang mau daftarnya paling panjang dalam kegagalan itu boleh dibaca tuh Abraham Lincoln lahir miskin masa kecil jualan koran dia pacaran sampai menjelang pernikahannya, putus, dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif level kota, itu pun gagal, dia usaha bisnis dan bangkrut, dia usah lagi dan ditipu. Aduh, itu dia men... sampai singkat cerita, ya Abraham Lincoln jadi presiden. gitu. Tapi daftar kegagalannya, dalam buku saya, yang ada di grup covernya Citra Diri, itu saya buat daftar kegagalan. Itu banyak sekali. Saya sendiri mungkin dikenal orang, wah Pak Jusman orangnya sukses. Iya, saya punya sekolah Hippolytik franchise kami 66 cabang. Waktu saya membuka bisnis tahun 92, namanya Iva, kami ekspor, kami berhasil. Dan singkat tidak menjadi MLM juga berhasil sehingga bisa punya rumah ini yang besar di sebuah klaster di Bintaro Jaya, bukan di luar klaster di dalam klaster, bahkan klaster ini di Bintaro Jaya sudah enam tahun berturut-turut jadi klaster terbaik. Dan halaman rumah saya 1.500 lima meter tentu ya kalau enggak berhasil secara finansial ya enggak bisa punya ya satu meter kan 15 jutaan, 12 jutaan dan halamannya aja 1.500 meter. Tapi bukan berarti saya enggak pernah gagal. Malah ini baru aja gagal ya kan 2019 perusahaan saya bangkrut. Dan sebelum itu saya punya toko shop in shop di Ramayana itu hampir semua Ramayana ada toko saya di sana. Bangkrut, tutup 13 cabang. Saya pernah punya pabrik di Mojokerto bangkrut. Saya buka sekolah animasi 4 tahun tutup. Saya punya production house Membuat film animasi dan berhasil membuat film tayang di televisi, tetapi akhirnya harus tutup karena mengalami kerugian, dan kerugian itu miliaran. Saya pernah banting setir menjadi uh, penjual asuransi dan gagal juga. Saya pernah juga punya event organizer. Ketika bangkrut usaha saya 2019, saya membuka lembaga sertifikasi dan saya direktur PT Sertifikasi Animasi. Punya asesor, punya bank soal. Habis ratusan juta untuk semuanya itu sampai izin keluar. Begitu izin keluar, semuanya siap. Pandemi, pandemi tidak bisa assessment karena animasi harus on site. Habis lagi, loh kisah gagal saya juga banyak. Tapi saya memandang diri saya bukan orang yang gagal. Saya punya pengalaman gagal, gitu ya. Saya bisa cerita soal kegagalan. Tapi saya memandang diri saya orang yang berhasil, berhasil menghadapi kegagalan, <laughs> berhasil tertawa ketika ditipu ratusan juta bahkan terakhir sampai miliar juga, berhasil bahagia walaupun tidak punya duit ya. Saya bangkrut 2019 utang saya 19 miliar, 17 miliar. Tapi saya punya kongsi menangani duluan hitung hitungan belakangan. Lalu sekolah yang 66 cabang karena school from home berubahnya playgroup, nggak ada murid baru minus juga. Tapi ketika saya bangkrut, saya punya bakat lukis, itu lukisan di belakang saya, ada banyak. Ya, kalau saya putar video saya, akan ada lebih banyak lagi. Di Ini tempat kerja saya, itu meja penuh dengan cat, jadi ini tempat di mana saya bekerja, itu Labuan Baju. Itu di belakang sana agak jauh, ada burung merak, ada kuda. Saya gagal bisnis, bangkrut, ya, saya melukis. Ya Kali ini melukis berhasil. <laughs> Tapi saya bukan bukan bukan sepi dari kisah gagal, jadi kalau kita gagal, artinya kita mengalami gagal, tapi itu jangan dijadikan label, karena sering setelah gagal berkali-kali itu ekspor, misalnya dalam bidang yang sama, dagang, gagal, gagal, gagal, ya terus lama-lama harusnya -lama, pandai dong dagang, berhasil, tapi gitu. kalau saya kegagalan bidangnya banyak, karena ngacak-ngacak kemana-mana, bahaya orang multitask, multi talent kayak saya, lukis bisa, nulis buku bisa, dagang bisa, ceramah bisa, akhirnya semua dikerjakan. Jadi, berhasilnya pun nggak maksimal seperti orang yang cuma satu bakat, gitu ya. Tapi keuntungannya multi-talent ketika satu gagal, yang lain bisa. Jadi, semuanya ada plus minusnya. Kalau kalau mestinya orang misalnya dagang gagal, dagang gagal, lama-lama jadi jadi pinter kan, karena karena ada learn by doing, gitu ya. Kita bahkan kuliah ekonomi pun belum tentu bisa mengajarkan jiwa dagang. Tapi akhirnya itu lewat kegagalan kita pinter, ekspor, lalu akhirnya berhasil. Jadi sebenarnya gagal itu adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Cari orang berhasil di muka bumi dalam bidang apa saja, dan dia pasti pernah gagal dalam bidang itu. Jadi kalau anda cari misalnya anda, saya mau jadi penulis buku kayak Pak Jarod punya 66 buku. <laughs> saya ini kuliah nggak pernah nulis, SMA nggak pernah nulis. Karena emang nggak punya bakat nulis, tapi ada namanya sinapsis. Nanti kita akan belajar juga mengenai otak, plastisitas otak, ya. Jadi kita bisa menciptakan bahkan DNA baru yang namanya sinapsis. Ya kalau DNA itu kan keturunan, tapi ini semacam DNA, tapi dibentuk setelah kita lahir. Nah, akhirnya karena saya nggak punya bakat ngelukis, ya bikin buku, tolak media, bikin buku, tolak lagi. Itu 6 tahun ada kali ditolak terus, salah ketik, salah tulis, segala macam. Emang nggak punya bakat, nggak bisa nulis, kesalahannya terlalu banyak karena waktu itu saya lagi secara keuangan duitnya banyak penerbit sebenarnya menolak saya terbitin sendiri <laughs> sampai perusahaan penerbitan sampai sekarang masih ada penerbitan kita masih menerbitkan buku saya terbitin sendiri gitu ya ya tapi banyak yang komplain Pak salah tulis begini begitu lama-lama saya berusaha lagi dan Gramedia menerima itu tahun ke-8 pakai ke sembilan sejak saya menulis buku itu akhirnya berhasil jadi berhasil itu sebuah proses bahkan sebenarnya kalau saya itu berani kalau saya malah menganggap berhasil itu prosesnya sendiri. Kaya itu dampak dari keberhasilan. Tapi bagaimana berhasil menjalani hidup dengan benar, itulah keberhasilan hidup. Jadi, tetap konsepnya adalah ketika orang mengalami kegagalan, bukan berarti dia orang yang gagal. Karena banyak orang yang akhirnya berhasil setelah berkali-kali eh, gagal.